Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Ned uh, ada banyak pertanyaan yang harus Mas Junet jawab ya Mas iya yeah. yeah. yeah, <laughs> Ya, ya, saya jawab. Aku langsir. Coba nyamping sedikit, <laughs> nyamping sedikit kepalanya. hubungan sih ya. Itu model apa itu rambutnya? Bro, Model apa itu rambutnya? Hahaha. Ya, rambut <laughs> Coba putar mas Net Wah. Aduh kacau. Oke okay, mas Net kita langsung aja ke intinya ya. Hari ini ada beberapa kata yang harus mas Net sambung ya mas Net ya. Ya. Jadi mas Net nanti tinggal sambungin kata aja. Oke Mas Ned, ya langsung aja uh, Ke sambung katanya Sambung kata dan tanya jawab ya hmm. uh, Cireng terbuat dari Pong hmm. Pong itu apa? Pohon Pong Pong itu apa? Pong oh, itu ya tanaman itu Kayu seperti... <laughs> <tayung. laughs> ya, Oke Mas lah. Jadi jawabannya katanya Cireng terbuat dari singkong oh. Yeay oh, ya. Lepas oke Mas Net yang kedua wanita tercipta untuk Lepas jawab untuk lelaki ya untuk para lelaki kesini ngadepnya ini katolik sini oke Mas Net kita lanjut ke sambung kata yang berikutnya lelaki terbuat dari lelaki terbuat dari <laughs> jawab ya manusia apa lelaki Laki terbuat dari. Ya, laki perempuan sama. Terbuat dari apa tuh? Dari. Poong terbuat dari. Dari apa? Katanya terbuat dari air kencur. Oke, Mas Net, betul. Oke, ke sambung kata yang berikutnya. Ada siang ada malam. Ye. Oke. Uh, ke sambung kata yang berikutnya, yeah. ada uang abang disayang, yeah. ada uang abang Bukan di tendang. <laughs> abang ditendang ya. Dia langsung konek karena dia pernah ditendang. Kayaknya curiga nih. Oke, ded ke sambung kata yang berikutnya ya? Ah. Uh, pucuk dicinta, benar-benar, berarti benar benar benar benar berarti ah, berarti senang dahulu. Salah sekitar dulu. Ketepian, ya. ketepian, bersakit sakit dahulu berenang ketepian ya Berenang ketepian loh bersakit-sakit dahulu bersakit dahulu Bersenang-senang bersenang senang, bersenang -senang itu bersenang-senang apa dulu Bersenang-senang sambil gembira ya Oke Mas Ned Terima kasih mas Ned, uh, sudah mau jawab uh, sambung kata dan tanya jawab dari saya Terima kasih buat kalian yang sudah nonton konten ini Dan jangan lupa like, ke, subscribe, share dan bagikan ke media sosial kalian ya Terima kasih ya uh, Sampai jumpa mas Ned Sampai jumpa, I love you, ya yeah. I ya Nih. Nih Nih ya <laughs> gini, gini, gini kayak ya. gini coba. <laughs> <laughs>